Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wasalim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Daging kurban, Sahih Al bukhari nomor 5146. dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu Anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda makanlah dari daging kurban selama tiga hari pesan anjuran untuk tidak mengkonsumsi daging kurban lebih dari tiga hari Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya.